kosel oh, betul orang yang suka agen. Ha memang. Pasta gila yang. Uda use. Hi guys, assalamualaikum. Okey, yang korang dapat lihat depan aku ni, aku ada menu terbaru daripada KFC iaitu Spicy Smoky Crunch ayam baru daripada KFC tapi biasalah ayamnya mestilah taburan sebut selaput salutan itu sajalah yang barunya kan. Bau dia memang strong, kuat gila Bau dia ag agak kurang menyenangkan Tapi tak tahulah rasa dia macam mana kan Tapi pada aku mungkin spice sikit Tapi ayam dia dah hangit sikit sebab aku panaskan dalam air fryer tadi Biasalah dalam bawa balik lambat set up itu ini ha. Jadinya aku nak lah rasa dia macam panas-panas kan Cuma dah terhangit sikit dekat dia punya kulit tu mungkin sebab Dia punya serbuk-serbuk tu ha Sebab itulah dia jadi hangit tu Dahlah aku dapat bahagian. Dada ni aku tak suka pula tu. Nampak ni. Ha. Lepas tu belakang ni masih tak ada sangat salutan nampak. Eh, dada ni aku tak tahulah aku ni habiskan ketak besar guys. Ke, lagi. Nampak. Kalau orang suka tu tak takpelah aku tak suka. Aku minta dia drum sing dengan Tad. Kalau ada kita bagi. Kalau ada kita bagi. Ambil kau semua orang tak dapat pun. Dapat ada je uh, Perha ke kepak ke tak ada langsung tak ada Tak suka lah, besar-besar ni Nak yang betul-betul lang tak Tapi takpelah, kita makan lah Malah nak minta tukar. Sebab kat tray depan tu pun kosong gila Aku beli yang set 2 pieces punya uh, Berharga dalam RM17, dia macam tu dapat air Dengan mashed potato dengan koslo macam biasa lah Lepas tu aku add on kentang goncang Aku nak try lah yang baru juga Kira barulah juga, aku tak nak rasa sotong bakar Tak ada pula sotong bakar ada hot and spicy biasa. Hmm, besar dalam. Hmm, ada yang biasa je. Aku buat sekejap, eh. kita goncang. Ui, bau dia. <coughs> Ingat lagi video dulu. Aku sekejap pakai face mask pun. Tak naklah letak berbanyak. Aku letak sikit dah. Malas dah. Pedas. Aku boleh letak sikit je. Tak nak banyak. Kau ambil air mirinda strawberry Okey Okey begini rupa ayamnya eh, Tapi Maafkanlah Ayam aku terhangit Pada awal berapa minit Dua tiga minit Dia cepat Sebab Aku rasa sebab dia punya seasoning atasnya kan. That's why Dia okay. punya serbuk tu pedis juga Mata aku Okey Nasiblah dapat thais satu Kau dah ada dua pisang aku nak makan ya? Bismillah Kuat weh Smoky rasa Smoky memang ada Memang kuat Bau-bau dia Tu pun memang kuat Gila tadi Okay rasa dia Tak teruk sangat Kita try Saja uh, sauce pula Aku tak tahu Nak experience rasa dia Macam mana Dia punya Serbuk apa Dia guna Tapi memang kuat lah rasa Smoky tu boleh rasa Tapi dia tak adalah lah pedas sangat Kalau orang yang makan pedas tu memang tak rasa lah pun pedasnya Tapi lebih kepada smoke Tapi rasa dia kat kulit je lah kan Kat ayam ni tak meresap sangat pun Tentang goncang sayang Nampak takde lah aku letak sikit lah dah nangis dah pun Sikit ni pun dah pedas Padahal aku kentang goncang ni lagi pedas daripada ayam spicy, smoky, crunch ni Okey lah kalau nak cincang dengan sos pun Kalau tak cicak pun okey lah. Lebih rasa kuat smoke tu Kalau korang cicak ansur dia dah kurang sikit Salutan dia tu pun banyak juga lah, Sebab tu sampai hangit lah. Let's go. Macam asam-asam sikit pun ada. Tak sure. Tu kena makan dengan kosloh. This is the costume. Mesh potato dia. Besar so guys. Ya Allah. Mereka makan satu ke dalam Aku selut betul orang yang suka bahagian ni. Ah, make more. Besar gila yang lebih besar ni. Yang perempuan suka makan bahagian ni. Jarang tau. Biasa lelaki. Tapi ada juga lelaki yang tak suka bahagian ni. Suka pekerja tak. Bapak besar gila okay. Boleh bagi kucing aku makan Rezeki dapat dada, rezeki kucing Dia punya gravy tu sikit Kita buat macam biasa macam kita makan nasi hmm. Campurkan Mesh potato, koslo dan juga sos cili And then kita makan macam ni guys Siapa macam ni juga Kulit guys. Memang hmm, sekali hak hmm. tak leh. sikit je guys. Ni aku nak simpan main kucing aku. Haha. -ha. Respect. Besar gila way ayam KFC dia Lepas ada Rasa dia memang menepati nama dia Smoky, spicy-smoky tu Spicy tu takde lah kuat sangat spicinya Aku lebih rasa kentang goncang tu lebih spicy daripada benda ni Daripada ayam Tapi banyak lah juga dia punya taburan Dia punya seasoning tu sebab sampai hangit lah aku Apa? Panaskan kat air fryer tu Overall ok lah Dia takde lah teruk sangat rasa dia Dia rasa smoky tu takde lah Best sangat Sedap gila tak ada. Bolehlah makan. Aku boleh bagi 4 per 5 kalau aku dapat bahagian yang aku nak lah. Tapi ni kita kena tolak lah sikit. Dah 3.5 per 5. Kalau saya suka smoky-smoky tu boleh rasa okey. Tak salah mencuba. Cuba je. Tapi kalau tak sedap, eh yalah. Beli dah. Okay, terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku. Apa pun jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, tekan sekali butang loceng tu okey korang dapat notification video video terbaru daripada aku. Okay saja see you guys di next video. Bye bye.